Halo semua, selamat datang di channel Babyetric and Mom. Seperti yang bisa dilihat di sini ada dua macam popok tipe perekat dan ini mereknya sama. Jadi ini merek Mami Poco, merek Mami Poco ini terkenal banget ya, Mam. Dan ini paling banyak dipakai oleh Masyarakat Indonesia jadi bisa dibilang ini popok sejuta umat. Nah, untuk Mami Poco ini, ini yang premium ya, Mam. Jadi, um, ini kualitasnya bagus, tapi berhubung dia ada dua jenis: yang extra soft dan royal soft. Jadi, yang royal soft ini keluaran baru dan ini bungkusannya bagus banget um, nah untuk harganya saya akan ngasih tahu dulu dari segi harga kalau yang extra soft ini ini kan isinya 50 ya. jadi ini um, size S um, isi 50 harganya 111.000 ribu untuk isi lima puluh, jadi untuk pertisnya ini harganya 2220 Nah, sedangkan untuk yang Royal Soft ini, dia isi 80 puluh size S juga. Jadi ini harganya seratus ribu, dan untuk harga pertisnya, kalau dibagi menjadi 2065 ribu dan enam puluh rupiah pertisnya. Nah, jadi untuk harga lebih murah yang royal soft ini tuh apa sih bedanya jadi ini pertama kali aku nyoba yang Roy, um, mami poko royal soft yang tipe perekat ini ini pertama kalinya nyoba dan um, kali ini aku akan membandingkan kedua popok mami poko ini apa sih bedanya kalau yang ini lebih mahal dan ini lebih murah ini Mami Poco Extra Soft dan yang ini Mami Poco Royal Soft oke dari segi harga tadi sudah kita bahas sekarang dari segi motifnya yang ini warnanya lebih terang dan ini gambarnya Winnie the Pooh ini lucu dan di sini juga ada indikator pipisnya Nah, kalau yang ini Royal Soft ini um, motifnya gambar boneka Mami pokok dan ini warnanya soft lebih soft, tetap juga tetap sama ya ada indikator pipisnya. Kalau yang namanya Popok Premium biasanya um, dia bakalan ada indikator pipis jadi ini. Um, pastinya dua-duanya ada ya um, nah ini keduanya mengklaim bahwa um, mereka sama-sama lembut dan juga kering yang ini extra soft, yang ini royal soft dan di bungkusannya itu juga tertera tulisan extra dry jadi um, kedua popok ini Mengklaim bahwa ini sangat kering. Nah, nanti akan kita coba. Sebelumnya, kita bakalan lihat ketebalan kedua popok ini. Kalau dibandingkan, nah, kalau ditekan kayak gini, kelihatan yang extra soft ini, dia lebih tebal dibandingkan mami poko royal soft. Tuh, kelihatannya. Nah, berarti yang extra soft ini dia lebih tebal. Kalau kita lihat dari dalam, saya pegang. Ini busanya memang lebih tebal. Dibandingkan dengan yang royal soft, busanya lebih tipis. Jadi, yang ini lebih tebal. Extra soft. Um, nah, uh, untuk kelembutannya, kalau di bagian luarnya uh, lebih lembut yang Mami Poco Royal Soft ini. Yang bagian luarnya, yang ini lebih kasar. Kalau untuk bagian dalam, coba kita buka. Yang ini. Dalamnya mirip ya Jadi sama-sama bergaris-garis Tapi untuk yang lebih lembut Saya rasa Kalau dibandingkan memang ini agak kasar Tapi uh, Hanya beda tipis ya Beda tipis Ini masih ter termasuk lembut kok Cuman ini lebih lembut Nah jadi Untuk dalamnya Ini garis-garisnya sama ini untuk menyerap pipisnya dan untuk bagian karetnya lembutnya sama juga oke okay, dan yang paling penting di sini kita akan mencoba um, popok mana yang lebih menyerap pipis yang mana yang lebih menyerap cairan Oke, okay, yang di sini extra soft dan yang ini royal soft. Nah, sekarang kita coba untuk tuang cairan sebanyak 100 ml pada popoknya. Nah, di sini saya ada 100 ml air dan kita akan tuang secara bersamaan. Kalau dipegang, ini masih basah ya. Nah, masih agak lembab, basah. Jadi, kita tunggu dulu selama satu menit. Oke, sudah satu menit, dan kita akan mencoba apakah daya serapnya itu memang bagus. Ini pakai tisu, saya agak tekan keduanya, dan emang benar kering banget. Jadi, tisunya sama sekali nggak basah, ya, Mam? Nih, nggak basah dan tisunya kering, jadi akan saya pegang. Nah nah kalau dipegang begini em, memang agak terasa dia keduanya sama em, agak terasa lembutnya nah tapi em, saya rasa ini udah cukup bagus ya untuk popok seharga 2000 ya, pertisnya ini bagus daya serapnya Mami pokok. Nah untuk Ketebalannya setelah Diberikan cairan Kita lihat lagi Mana yang lebih tebal Nah jadi setelah Diberi cairan Sebanyak 100 ml Ini Bopoknya ini hampir Kelihatan sama ya Tebalnya cuman yang ini emang agak uh, agak bulky di bagian ini ya agak gemuk di bagian ini agak kembung. Nah, setelah tadi kita tuang cairan 100 ml sekarang kita akan tuang lagi cairan sebanyak 100 ml lagi kita tuang lagi 100 ml lagi airnya jadi totalnya 200 ml Nah untuk daya serapnya kita lihat ini cepet banget diserap airannya. Oke, airannya cepet banget diserap ya, memang. Jadi setelah kita tuang 200 ml air ke dalamnya. Kita tunggu lagi selama satu menit dan kita lihat gimana hasilnya. Keduanya tampak kering dan nggak basah. Nah, jadi saya pegang lagi. Masih sama seperti yang tadi. Jadi dia hanya lembab, sedikit lembab. Dan kalau ditekan Cairannya juga tidak akan keluar. Jadi kesimpulannya untuk kedua popo, mami poko ini um, kualitasnya itu hampir sebanding, cuman perbedaannya itu hanya terdapat pada ketebalannya. Untuk ketebalan ini nih, yang extra soft ini kelihatan dia agak tebal dibandingkan dengan yang royal soft. Nah, untuk daya serapnya ini sama-sama bagus, uh, seimbang ya. Kalau saya lebih memilih Popok Mami Poco Royal Soft ini. Ini yang keluaran terbaru. Nah, untuk harga lebih murah dan juga dia nggak setebal Popok Mami Poco Extra Soft ini. Sampai di sini dulu review Popok Mami Poco kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat mamis yang lagi nyari popok. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga jangan lupa subscribe channelku. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.